Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, namaku Tati Suartini dari kelas 5A jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, aku akan membahas mengenai pendidikan inklusi tentang konsep dasar anak dengan hambatan majemuk dan autis. Nah, teman-teman di sini penasaran bukan apa itu konsep dasar anak dengan hambatan majemuk dan autis? Nah, biar nggak penasaran, kita simak sama-sama yuk videonya. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu konsep dasar anak dengan hambatan majemuk dan autis? Nah, apabila belum tahu, simak video ini sampai akhir ya. Nah, yang pertama di sini, aku akan membahas mengenai konsep dasar anak dengan hambatan majemuk. Nah, apa sih anak dengan hambatan majemuk itu? Ya, anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensori, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya Nah, faktor apa ya yang menyebabkan anak dengan hambatan majemuk itu? Ya, faktor penyebab anak dengan hambatan majemuk itu yang pertama ada prenatal, terjadi sebelum kelahiran, ketidaknormalan kromosom, ketidakcocokan RH, infeksi, mengkonsumsi alkohol. Dan yang kedua ada natal itu terjadi saat kelahiran dan bayi prematur. Kemudian yang ketiga ada postnatal itu terjadi setelah kelahiran, luka kecelakaan, kekurangan oksigen saat kelahiran. Dan yang terakhir ada nutrisi yaitu kekurangan gizi, keracunan makanan dan penyakit otak. Nah, itulah yang menyebabkan anak dengan hambatan majemuk itu. Selanjutnya, bagaimana karakteristiknya? Nah, karakteristiknya itu anak-anak dan remaja yang diidentifikasi buta tuli sejak lahir atau bayi atau masa anak-anak memiliki sedikit penglihatan atau pendengaran yang berguna Seringkali, siswa yang buta tuli juga memiliki ketidakmampuan lain seperti hambatan kognitif, kelumpuhan otak, dan hambatan kejang Siswa penyandang hambatan penglihatan dan ketidakmampuan belajar memiliki berbagai keterbatasan yang beragam dari individu yang satu ke individu yang lain Keterbatasan yang paling sering itu pemrosesan informasi, bahasa, matematika, perhatian, kemampuan motorik, keterampilan mengatur, pengambilan tes, dan interaksi sosial. Nah, selanjutnya apa sih klasifikasinya? Nah, disini menurut mangungsong dan kawan-kawan tahun 1998 mengklasifikasikan anak dengan hambatan majemuk yaitu sebagai berikut yang pertama ada anak dengan hambatan majemuk tingkat sedang yang kedua ada tingkat ringan dan yang ketiga ada tingkat berat dan sangat berat Kemudian bagaimana dengan dampaknya? Nah, di sini dampak pada hambatan anak majemuk itu yang pertama dampak terhadap pengembangan konsep Konsep disini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman individual Kemudian yang kedua ada dampak terhadap komunikasi, terisolasi dari lingkungannya. Kemudian yang terakhir dampak terhadap gerak, tidak dapat belajar melakukan gerakan atau aktivitas motorik dengan meniru orang lain. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep dasar anak dengan autism. Nah apa sih anak dengan hambatan autisme itu? Ya kata autis itu berasal dari bahasa Yunani autos. Berarti sendiri yang ditujukan pada seseorang yang menunjukkan gejala hidup dalam dunianya sendiri Anak autisme adalah suatu kondisi seseorang sejak lahir Ataupun saat masa balita Yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal Nah selanjutnya faktor apa yang menyebabkan anak dengan autis itu? Ya faktor penyebab anak dengan autis itu yang pertama ada genetik yang kedua, ada gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan kimiawi, dan yang terakhir, ada kemungkinan lain. Kemudian, bagaimana dengan karakteristik anak dengan autisme itu? Ya, di sini ada enam karakteristik, yaitu: yang pertama, ada emosi, yaitu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas; yang kedua, ada gangguan sensoris, yaitu sangat sensitif terhadap sentuhan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi, yaitu perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. Kemudian yang keempat ada interaksi sosial, yaitu suka menyendiri. Dan yang kelima ada pola bermain, yaitu tidak bermain seperti anak-anak lainnya. Dan yang terakhir ada perilaku, hiperaktif. Nah selanjutnya apa aja ya klasifikasi dari anak dengan autisme itu? Ya, di sini menurut yatim tahun 2002, autisme itu terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama autis persepsi, yaitu timbul sebelum lahir, kemudian adanya rangsangan dari luar berupa kecemasan dan faktor genetik, dan yang kedua ada autis reaksi, yaitu gejala kejang. Nah, penderita ini membuat gerakan tertentu yang berulang-ulang, kemudian diamati pada anak usia 6-7 tahun, kemudian yang ketiga ada autis timbul kemudian. Nah, jenis ini diketahui saat anak mulai dewasa. Kemudian kira-kira layanan pendidikan apa yang cocok untuk anak dengan hambatan majemuk itu? Ya, pemberian layanan pendidikan terhadap individu dengan hambatan majemuk itu dilakukan seawal mungkin dan selekas-lekasnya oleh orang tua dan atau keluarga dari individu dengan hambatan majemuk dengan dibantu oleh pihak-pihak lain. Pemberian layanan ini disebut dengan intervensi dini. Nah, program intervensi dini terhadap individu dengan hambatan majemuk itu dapat bersifat langsung pada individu dengan hambatan majemuk yang bersangkutan atau dapat pula dilaksanakan secara tidak langsung, artinya dengan melalui orang tua, keluarga, dan atau orang lain yang terlibat dalam layanan pendidikan individu dengan hambatan majemuk yang dimaksud. Nah, kemudian tujuan program intervensi dini adalah memungkinkan individu dengan hambatan majemuk itu dilayani secara tepat dan selkas mungkin oleh orang tua dan atau keluarganya sendiri dengan campur tangan pihak-pihak lain. Dengan demikian, orang tua atau keluarga dapat mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan layanan pendidikan bagi individu atau keluarga yang mengalami hambatan majemuk secara tepat. Lalu, program-program intervensi dini yang dapat dilaksanakan antara lain yaitu konseling Keluarga, konsultasi dan demonstrasi, pertemuan orang tua dan atau keluarga, workshop tentang layanan pendidikan atau intervensi dengan hambatan majemuk, dan yang terakhir, kampanye kesadaran masyarakat tentang intervensi dini bagi individu dengan hambatan majemuk. Nah, selanjutnya, kira-kira layanan pendidikan apa yang cocok untuk anak dengan hambatan autisme? Nah, di sini Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Santo mengatakan Kementerian menyediakan akses layanan pendidikan untuk anak autisme itu melalui tiga jalur. Yang pertama adalah sekolah luar biasa, anak autisme bisa bersekolah di sekolah luar biasa. Kemudian yang kedua melalui pusat layanan autis atau PLA yang tersedia di setiap kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir, melalui sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, itulah akhir dari video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, supaya mereka tahu mengenai konsep dasar anak dengan hambatan majemuk dan autis. Aku mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.